Pemerintah Desa Koto Perambahan Kampar Riau menerima bantuan 40.000 ekor bibit ikan untuk budidaya warga dari Dirjen Perikanan Budidaya Puluhan ribu bibit ikan tersebut kemudian dilepaskan di kawasan waduk Larangan Sungai Tombang, Desa Koto Perambahan, untuk dibudidayakan secara bersama-sama oleh warga. Adapun bibit ikan yang dilepaskan terdiri dari 20 ribu ekor ikan jelawat, 10 ribu ekor ikan kopyet dan 10 ribu ekor ikan nila. Pelopasan bibit ikan ini diharapkan mampu menjaga persediaan ikan air tawar di kawasan waduk Sungai Tombang. Kegiatan ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong aktivitas budidaya agar mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Memasukkan benih ikan uh, sebanyak 40000 ribu ekor yang terdiri dari Nilam 20000 kopi 10000 dan jelawat Rp10.000 uh, yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat yang insya Allah pada dua atau tiga tahun ke depannya uh, kita bersama-sama mengadakan panen ikan atau disebut dengan mahu sungai tombang. Bibit ikan ini ditargetkan akan dipanen oleh warga secara bersama-sama dalam tradisi tahunan yang dikenal dengan tradisi mawo. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan.